jika pergerakan dolar Australia USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,73762 sampai 0,73531 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga dolar Australia USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 0.74273 sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.73531 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.73301 sekian analisa forex untuk tanggal 27 Juli 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983.